Kami masih anak-anak bunda. Karya Saripudin Lubis. Gopelia, rumah kita kami membaca musim. Chakus dan Dina Mariana Di Taman Bunga melantunkan si Heli dan Sudaranya Kiram banyak Yang pipir Yang arena memilih jodoh Sambil kau contohkan Goyangan mata Mata tentang cucu